Semuanya ketemu lagi dengan Mr. Miko Hari ini Saya ada konten Saya ada konten Buat para gamers Mobile Legends, Free Fire uh, Dota Terus AOV terus Semuanya uh, Mau memberikan info Tempat kalian membeli skin Membeli diamond Membeli keperluan game kalian Dengan harga sangat murah lebih murah dari harga pasar. Di mana itu? Yo, langsung. Oke. Okay. Oke, okay, semuanya <sukur> ini ada aplikasi, aplikasi atau website, website namanya tetumbuk.com. Ya, tetumbuk.com. Di sini kalian harus ya, register dulu, kemudian kalian oh, login. Okay. Motor ada diamond mana? Di sini aja. Ada. Arena, Valor, kemudian mobile, mobile Legend, ada PUBG Lite, kemudian oh, banyak ada, nah, ada, kalian bisa, bisa beli motornya di sini nih, nih, sampai UID-nya ada nih, ada, ada di sini nih, ada UID. Kemudian ada, yang, yang butuh skin, butuh skin, kok ini ada, ada skin Dota, ada, ada skin AoV, ada, ada, ada skin Mobile Legend, dan kemudian ada, dia mereka dan juga, dan juga ada gold mata uang dari game, kemudian beberapa sampai token listrik ada pusat token listrik kita akan buka dari ada. kita kuali dari yang top up nya dulu biasanya Mobile Legends kan? Mobile Legends kan? Legend atau PUBG Mobile Legends dulu Mobile Legends Legend. Legend. Legend. Legend. Legend. ini diamond nya 5 diamond 4 diamond 1600 tingkat tingkat tingkat tingkat dan ini, ini sudah, sudah sudah terjamin kualitasnya pasti dikirim Pasti dikirim kualitasnya sudah terjamin Karena saya sudah memakai sendiri Kemudian ini ada lagi Kita coba kita buka kita punya PUBG Mobile PUBG Mobile Untuk 35UC 6500 Biasanya 7000, nah, nah, ini ada garansi, garansi Yang di bagian kiri ini, ini ada, ada harga grosir, ada garansi, garansi, garansi 10 menit akan dikirim Kemudian oh, ada, ada, ada filter ini, lah, kalian ya, mau kita kita menentukan yang, yang mau di... apa namanya Kalian, kalian mau menginikan yang bagaimana, bagaimana. Kalian, kalian bisa, bisa di sini bisa di Dari 35, 50, 70 sampai 350 50, Kemudian ada 800 di 2000 sampai 1800 juga ada ada yang bebas, bebas sendirinya dan ini para penjualnya, penjualnya sudah dari bintang, 5, bintang 5. yang bintang lima bintang lima yang menjamin, menjamin adalah air tembok uang kalian tidak akan hilang tidak akan tertipu kemudian nah, di sini kita, kita lihat nih kita, kita cari skin, skin buat teman-teman ya opsi mobile deh opsi mobile ini ada skin Aptima baju panda ada ada baju-baju di sini baj harganya sudah Kita langsung, langsung tercantum di, di sini dan ini, ini harga flat tanpa ada tambahan biaya apapun, 110, sepuluh, dua kemudian ada parasut, ada pakaian-pakaian yang, yang kalian ketika kalian gajah, gajah belum tentu kalian dapat, ada di sini semua, kemudian buat uh, yang mer, rifayer, rifayer, rifayer, ada yang harga cuma lima rupiah. Dan Itu 8000. Ada satu, ada ada, tattoo. Tattoo. ada baju mainan sangat murah ini paling murah. Kalian bisa mungkin juga, juga langsung dapat ini baju gak langsung dapat ini item. Kalian di sini cuma dapat 8000, ya. 10000, 5000. Kemudian 4000 dulu, 4000 kalian jajab berapa beli beli berapa, tergantung kan entar beli si berapa, kemudian, kemudian kalian langsung, langsung di sini sudah siap dengan harga yang sangat murah. Nah, yang ya, biasanya yang paling susah, susah adalah di Dota. Dota itu biasanya barang-barang langka itu susah yang nggak mungkin dapetnya. Kalau mau beli Steam itu harus persyaratannya banyak sekali. Banyak sekali harus ini nah, itu Harus kalau berapa gitu 5 dolar, langsung nungguin berapa lama Aaaaah, ah, enggak, enggak, Banyak sekali Nah, di sini kalian sudah disediakan tiga kalian mau beli biru <supan> apa Di bagian kiri di ada biru biru Misalnya kita lihat nih Birunya yang baru-in, baru-in itu Gue sayang ide yang biasa Bisa saya pakai aja ya. Saya biasanya main. Aku milih sistem meden. Sistem meden di sini kita cek harganya. Tiga ribu pak. Tiga ribu Tiga ribu tiga ratus. Ada yang cuma seribu dua ratus. Seribu rupiah ada. Lalu delapan ratus rupiah pun ada ya. Ampun murah sekali. Murah sekali. Murah sekali. Kita coba, coba, ya, kita, kita coba, coba membeli satu item di sini. membeli satu item, eh, uh, tapi beli. yang mana, yang mana, yang mana, yang, yang mana, mana, mana, yang mana, yang mana, yang aja yang ini yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, nah, mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, atau, atau kalian bisa bayar, bayar di langsung di, atau atau bayar listan. Listan. Bayar ah, bayar di sini masukkan di gelanggang atau bayar instan klik dulu bayar instan nah dari instan kemudian di ada beberapa aplikasi yang bisa, bisa digunakan, yang digunakan untuk kalian membayar ada dompetku link, link aja ovo dan dan biasanya kalau saya pakai dana saya pakai dana, saya dana. kita dana. lihat pakai dana eh uh, harganya 3.300 300. jadinya 3.300 belayangnya ya, 40. 40 rupiah sekarang, sekarang kita akan bayar. kita akan bayar di ya, ya. klinik-klinik ayo ya. Sudah bayar Pakai dana. Pakai dana ini bayarnya. Dengan ada, kita masukkan nomor. saya nyaldo disedana di saya cuma Rp10.000 dan, dan sekarang akan berkurang Rp3.390 oke siap habis siap itu mau beli, beli lagi. lagi mau beli, beli lagi kita beli karena saya, saya cuma main dota saya kan beli teman dota saya mau membeli wait nah, ini cuaca disana cuaca dota. yang ada di dota Oh ya di sini kan nah, bisa, pilih, bisa pilih ya kalau mau yang pengiriman cepat pakai ini aja pakai yang, yang garansi, garansi sepuluh menit biasanya pengiriman langsung langsung dikirim kita ke sini kita beli tuanca yang dikirim paling cepat itu adalah aurora aurora nggak terlalu suka saya mau beli yang nyajak eh bisa ini, pengiriman garansi pengiriman 10 menit kalau saya sampai, sampai ya, jadi biarlah cari yang mau mau mau aja mau mau yang saya inginkan saya pilih ini, kita bayar lagi kita bayar lagi caranya sama persis karena sudah tersimpan maka tidak perlu dilakukan 2 kali bayar oke okay. transaksi sukses Hmm, kita, masih kita masih punya dana sekitar, sekitar berapa ya 2000, 2000 rupiah 2000, ya? 2000, 2000 rupiah dapat apa 2000 rupiah punya dalam 10 menit harganya hanya Rp2.000 kita akan beli 30% 20 lebih murah dari Steam, steam Rp2.800 sukses kita langsung cek Steam saya Gampang, kan? gampang, gampang sekali, sekali. Oke okay, ini sudah keterima Di bagian mailboxnya Sudah ada Satu pending request Nah di sini sudah ada Pesanan yang Dikirim oleh Satu toko yang sama Kita respon Kita respon Kita confirm to con Confirm to trade kemudian di-accept rate kita Terus sebentar, oke okay. dua item sudah masuk inventory karya yang sudah beres kemudian, kemudian jangan lupa, lupa kita konfirmasi, konfirmasi ke toko yang, toko yang sudah mirip tadi kalian tidak masuk ada tertipu karena uangnya tidak langsung masuk, masuk penjual tetapi ke, ke item itu kemudian, kemudian kita konfirmasi kalau kalian nah, sudah terima di sini kasih pindah terima supaya semakin baik pembelinya itu kemudian kita kasih pindah sama mantap kirim sukses ada satu lagi yang konfirmasi lakukan pindah sama terima Oke, dan semuanya ini adalah aplikasi website yang rekomendasi buat teman-teman gaming yang sedang mencari item tanpa harus kaca, tanpa harus membawa uang lebih banyak. Di sini kalian uh, bisa langsung cari item yang, yang kalian butuhkan, mulai dari kupon, mulai dari bejib, mulai dari apapun yang kalian butuhkan. Sekian, terima kasih. Video ini yes. semoga berguna buat kalian. Jangan lupa di like dan subscribe. -nya. Terima kasih, see you in the next video. Bye.